ulangin momonya Ulangin Mata Mati ini buat kamu sejauh Ini <tuk> sudah I do gore. Eci. Oh, jadi, jadi mati. ada apa <laughs> kau denganku <tuh> Sisi Peter Ayo nyarkanlah Assalamualaikum <tuh> Assalamualaikum Assalamualaikum Aku Aku Aku Kopi apa nih? Kopi dari Medan Pantah sampai sini Sudah dingin <tuh> Kau kenapa Merkona kok nangis sekali kau? Kenapa kau? Ibuku nggak sayang sama aku Waduh, kok bisa nggak sayang sama kamu Markona? Apa salahmu kau buat sama mamak murbanya? Kok nggak sayang sama kamu? Kenapa dia larang aku makan? Kok tiga kali sih ibumu kok dilarang kau makan? Orang ibu melarang anaknya makan. Gak mungkin, makan apa Apakah rupanya mereka Dilarang, makan paku. berkarat paku, sama dilarang kau makan Rupanya kau makan rupanya paku, apa paku. yang berkarat makan sekalian kau makan gergaji Makan kau makan очку yeah. <laughs>